Salam channel Anda Kita semua di channel ini bebas untuk ikut serta berapresiasi Di sini, di channel ini tinggal kita tidak usah sungkan untuk saling memberikan nilai-nilai yang positif tentunya Walaupun memang negatif selalu ada hal biasa itu dalam proses, -proses. Nah, jadi begini pada dasarnya kita diciptakan di dunia ini bukan sebagai orang yang tidak memiliki suatu, karena kita ini kaya Coba kita seperti kita mengkaji diri kita seperti mata, kaki, kuping, tangan, ini adalah sebuah aset kekayaan ya, yang tidak tertinggal, yang tidak bisa terbayarkan oleh uang tidak bisa terbayarkan oleh nilai-nilai karena kalau kita potong saja tangan kita atau mata kita kita eh, apa bumi hanguskan atau kita tusuk dengan eh, paku maka uang yang satu truk lima truk itu tidak tidak ada nilainya karena tidak bisa mengembalikan kekayaan yang ada dalam diri kita karena kita harus memahami bahwa kekayaan itu bukan eh, yang ada di luar tapi di dalam diri kita kita sendiri ini adalah kaya gitu Nah ketika kita memahami itu semua Maka kita akan terus mengkaji Terus mensyukuri Terus menikmati dalam proses-proses kehidupan Dan saling menghargai Tidak saling uh, merasa lebih kaya Merasa lebih miskin, merasa lebih pintar Tidak, tidak perlu Tapi harus saling memberikan manfaat Manfaat kebersamaan Manfaat saling memberikan hmm, Manfaat itu lebih baik Bukan saling memanfaatkan tentunya Oke, okay. inilah kita Uh, ya, uh, semoga channel Anda bisa bermanfaat bagi kita semua uh, Terima kasih uh, Salam channel Anda Jangan lupa sub subscribe